Baiklah perasaan-perasaan selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ada sebuah kabar dari Langit Musik langsung bersahabat ya Kita lihat di akun Instagram Langit Musik Ini menginfokan enam hari lagi malam puncak Indonesian Music World 2021 by Langit Musik hari Senin tanggal 6 Desember 2021 live jam 18.00 waktu Indonesia Barat Studio RCTI Persahabatnya ya IMA Indonesian Music World 2021 ini akan tayang 6 hari lagi jangan sampai lupa kita dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita karena idola kesayangan kita sudah terpampang nyata fotonya di depan persahabatnya ya Masya Allah idola kesayangan mudah-mudahan selalu bisa membanggakan dan bisa membawa pulang piala penghargaan ada kalimat kapsan juga dituliskan oleh Langit Musik, Hamin 6, Malam Puncak Indonesian Music World 2021 by Langit Musik, akan live 6 Desember pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Siapa sih jagoan kamu? Tulis di bawah dong. Tuh persahabat ya, siapa sih jagoan kita? Dan di kolom komentar, banyak tanggapan, banyak dibanjiri respon oleh para fans Sejati Leslar yakni dari akun Instagram rosa les 24 lar mengatakan Lesli kejora jagoanku, semangat, wow <gifat> Ada juga komentar lain diberikan dari akun Lesti Miller Jarni Bismillah Lesti Borong Piala, semangat, masya Allah banget ya Mudah-mudahan saja adalah kesengan kita Memborong Piala Penghargaan di Ajang Indonesian Music Award 2021 Yang akan ditayangkan 6 hari lagi di RCTI Dan ke kabar berikutnya juga persahabat kabar terbaru nih Dari idola kesayangan kita persahabat ya masya Allah Ternyata Lesti dan Bilar saat ini sedang berada di tempat Rudy Salim Di unggahan Rudy Salim Kita lihat idola kesayangan kita sedang duduk santai berdua masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan lancar apa apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Dan perhatikan juga, para ya, idola kesengan kita itu temannya orang-orang hebat semua, Masya Allah, diunggah kembali postingan tersebut oleh akun HP Kentang Kota Sultan, ada kalimat kemsen juga yang dituliskan di postingan tersebut. Masya Allah, banyak teman-banyak rezeki, amin. Doakan selalu yang terbaik pokoknya untuk idola kesayangan kita. Di kolom komentar juga, banyak dibanjiri komentar dan respon yang positif dari para fans. Yakni dari akun Instagram bunga2813. Masya Allah, dua anak baik didekatkan sama orang-orang hebat dan baik pula. Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Instagram Bundanya Aulia Underscore Mengatakan dalam kolom komentar Teman-teman Leslar, best ya orang hebat semua Masya Allah banget ya terbukti Idola kesengan kita memang bukan kaleng-kaleng Temannya saja orang-orang pengusaha Orang-orang hebat dan orang-orang baik Masya Allah mudah-mudahan lancar Dan mudahkan segala urusan idola kita Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya juga vitamin bahagia kita dapatkan persahabat ya dari IGN-nya kakak Bilar. Wow, tentu saat ini kakak Bilar sedang makan dengan Rudy Stalim persahabat ya. Masya Allah, mudah-mudahan sehat, bahagia selalu untuk lagi kesayangan kita ini persahabat ya. Dan perhatikan ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh kakak Bilar. Mantap banget, eh katanya tempatnya atau gitu dari zaman PDKT dulu udah dinner di sini nih <guluh> Masya Allah banget persahabat ya ternyata Leslar ini diajak makan di tempat yang sangat luar biasa Keren dan mewah banget oleh Rudy Salim Memang the best banget ya Masya Allah semakin bangga dan semakin bahagia Dan kita lihat juga persahabatnya Bukan namanya Rizky Bilar, kalau tidak usil dan jahil, perhatikan di sini, kakak Bilar jahilin istri tercintanya yang sedang asik makan persahabat ya, dengarkan kata di DLSI ke Jiora nih, perkurus Gak perlu kurus katanya. Lagi makan persahabat ya, ada aja kelakuan dari kakak Rizky Bilar. Hingga membuat kita-kita bahagia, Masya sehat, bahagia, atau henti-hentinya, selalu kita doakan untuk idola kesayangan kita ini. Dan kita masih menunggu kejutan, kabar baik, dan kabar bahagia di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.